Real Madrid turunkan harga jual Marco Asensio, Liverpool, dan AC Milan siaga satu. kabar baik bagi Liverpool dan AC Milan? Dengar incaran mereka, Marco Asensio, kabarnya bakal dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas ini. Asensio saat ini berada di ambang pintu keluar Real Madrid. Stang winger dilaporkan tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti di musim depan. Saat ini, agen Asensio, George Mendes, sedang mencarikan sang winger klub baru. Ada nama AC Milan dan Liverpool yang dirumorkan tertarik merekrut pemain timnas Spanyol tersebut. Dilansir tuto Mercato web ada kabar baik bagi Milan dan Liverpool. Harga jual Asensio dilaporkan bakal diturunkan di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid mulai mempercepat proses penjualan Asensio, karena mereka butuh tambahan dana segar di tim mereka. Madrid baru saja membuat transfer besar, mereka menebus Aurelian Chouameni dari AS Monaco dengan harga 80 juta euro. Madrid sendiri ingin belanja lagi sehingga mereka butuh tambahan dana. Alhasil mereka mulai mempercepat transfer Asensio. Agar transfer Asensio bisa lekas kelar, Real Madrid memutuskan menurunkan harga jual sang winger. Awalnya Madrid membandronnya di angka 35 juta euro. Kini, mereka bersedia menurunkan harga jualnya menjadi 25 juta euro saja. Mereka berharap dengan penurunan harga ini, Asensio bisa lekas laku di bursa transfer. Bertahan di Real Madrid, Vinicius Junior dilindungi klausul bernilai jumbo. Asa tim-tim papan atas Eropa untuk mendapatkan jasa Vinicius Junior bakal sulit jadi kenyataan. Sang winger dilaporkan sudah menaikkan kontrak baru di Real Madrid, di mana ada klausul bernilai besar di kontrak itu. Sejak musim lalu, Vinicius mulai mencuri perhatian publik. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, pemuda asal Brasil itu sukses tampil produktif di lini serang Los Blancos. Performa apik Vinicius ini mulai menarik perhatian tim-tim papan atas Eropa. Mereka bertekad untuk membajak sang winger dari Real Madrid. Dilansir market, tim-tim tersebut bakal kesulitan membajak Vinicius karena sang pemuda akan menaikkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan Vinicius untuk kontrak baru sang pemain. Vini akan mendapatkan kontrak berdurasi panjang di Real Madrid, Ia juga akan mendapatkan gaji yang besar. Gajinya naik tiga kali lipat menjadi 9 juta euro per musim berkat performa apiknya bersama Los Blancos. Ketika menaikkan kontrak baru itu, Vinicius juga menyepakat di rilis yang sangat besar sebagai kompensasi atas kontraknya yang sangat besar. Real Madrid memasang klausul rilis sebesar 1 miliar euro. Mereka sengaja memasang klausul besar sehingga tidak ada klub yang berani menebusnya Vini juga dilaporkan tidak keberatan dengan klausul jumbo itu, karena ia memang bertekad bertahan di Bernabeu. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi kontrak baru Vini sudah selesai. Proses administrasinya juga dilaporkan sudah kelar. Jadi, dalam waktu dekat ini, Real Madrid akan mengumumkan kontrak baru sang winger. Liga Spanyol Chelsea nggak jelas, Real Madrid berpeluang rekrut kiper 18 tahun dari Amerika Serikat. Chelsea tampaknya menyetop upaya merekrut keeper Chicago Fire, Gabriel Solonina. Ini jadi angin segar buat Real Madrid yang disebut-sebut tertarik meminang penjaga gawang yang sebelumnya direkomendasikan oleh Belichick. Gabriel Solonina sebetulnya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Chelsea. Tim berjuluk The Blues itu telah sepakat dengan Chicago Fire dengan dana mencapai 10 juta pound sterling. Negosiasi mendadak mandek setelah Chelsea terkena transfer embargo menyusul sanksi yang dijatuhkan kepada Roman Abramovich, yang mana klub London itu dilarang melakukan manuver transfer. Setelah sanksi tersebut disebut, Chelsea melanjutkan proses transfer Gabriel Solonina di bawah mantan direktur Marina Granovskaya. Namun kembali mandek setelah Todd mengambil alih kepemilikan klub. Gabriel Solonina disarankan oleh dua mantan kiper Chelsea, Patrick dan Christopher Lolichon yang juga telah meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Dengan Wohli mengambil alih sebagai direktur olahraga sementara, otomatis kelanjutan negosiasi transfer makin tidak jelas. Solorina dikabarkan lebih suka pindah ke Chelsea, tetapi kurangnya kontak mereka telah menyebabkan pihak lain yang tertarik untuk mencoba dan memanfaatkan situasi. Dengan Chelsea tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan kesepakatan, sejumlah klub lain telah berbaris untuk membajak pembicaraan mereka dengan Real Madrid dan Wolves di antara mereka yang diketahui tertarik. Punya Jose Mourinho, AS Roma berpeluang rekrut ex-Real Madrid Isco Masa depan playmaker asal Spanyol itu masih belum jelas, dan kini ia telah dikaitkan dengan kepindahannya ke ibu kota Italia. AS Roma dikabarkan tidak menyerah untuk mendapatkan jasa Isco yang kontraknya tidak diperpanjang oleh Real Madrid. Pemain internasional Spanyol tersebut sekarang berstatus tanpa klub dan masih belum mengumumkan klub mana yang akan menjadi tempat berlabuh berikutnya. Dilansir dari diario AS, Isco dilaporkan telah menolak tawaran dari Gallo Rossi, dengan sang playmaker masih menunggu tawaran dari klub lain. Meski begitu, Roma tampaknya tidak akan menyerah untuk mendapatkan tanda tangan ex-Malaga tersebut dengan juara Liga Konferensi UEFA itu ingin memanfaatkan koneksi Jose Mourinho dengan agen Isco George Mendes. Sang agen dan The Special One memiliki hubungan yang cukup dekat yang disinyalir bisa membuat Isco bermain untuk Roma. Tetapi, Jolo Rossi akan mendapat persaingan ketat dari klub lain yang juga menginginkan jasa Aizco, Gianni Sevilla dan Newcastle United. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Isco tampaknya lebih tertarik untuk bermain di Sevilla yang bakal tampil di Liga Champions musim depan. Namun pemain internasional Spanyol tersebut akan mendapat jaminan menit bermain lebih banyak di Roma atau Newcastle dan itu membuatnya hingga kini masih belum ingin mengumumkan masa depannya. Selama membela Los Blancos 2013-2022, Isco telah bermain dalam 352 pertandingan di semua kompetisi, membukukan 53 gol dan 56 assist dia juga turut mempersembahkan 19 gelar untuk Madrid, termasuk lima mahkota Liga Champions dan tiga trofi La Liga Spanyol.